Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Para sahabatku semuanya Hari ini Aku akan mencontohkan Membuat kursi Tiga dimensi pakai Microsoft Paint 3D ya Sini mudah sekali Cara membuatnya Nah ini view Dari kursi Dari kayu ya mudah sekali membuatnya jadi kita hanya perlu bangun ruang balok sebanyak 8 perkiraan ya Nah maka kita buka dulu di sini 3d-shape ada nah, situ warnanya biru ya nanti kita kasih warna seperti gambar kayu Okay, pertama-tama kita buat dulu nah itu kita buat dulu satu balok dulu ya nanti kita teruskan Nah itu tadi, jadi pewarnaan menggunakan stiker ya Jadi diwarnai dengan motif kayu Bisa ter dipilih yang sudah ada, yang disediakan oleh Microsoft Paint 3D Nanti bisa diduplikat saja Setelah diduplikat, setelah semuanya diberi warna Maka akan jadi seperti itu ya